Kalau iman kita ingin kuat, ingin mantap, maka yang pertama, man mana billah dia mesti yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah. Ingat Bu ya, Pak ya, iman itu pengertian dasarnya yakin jangan ragu. Itu Pak ini, yakin jangan ragu. Ya, semua yang yakin yakin itu sudah pasti amalan hati Pak. bu, Udah pasti hati itu, bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati, jadi komitmen. Ya, aku mencintaimu. Ah, jangan percaya. Tuliskan cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Nah, catat. <tuk> Baik. Sebab cinta juga sama. Cinta itu kan masalah hati. Dari mata turun ke hati. Makanya ketika dilamar, ibu mengatakan kepada anaknya, Sudah mantap belum hatimu? Yakin belum? Yakin itu amalan hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya Maka ia akan jadi milik untuk selamanya Hati Ayo bikin status Iman juga hati Makanya ketika ada orang beriman dengan lisan Itu dikoreksi oleh Allah Iman itu bukan di lisan, kata lo di hati Sebab kalau sudah sampai ke hati Orang yang sudah sampai ke hati mengerjakan apapun Jadi mudah, Pak Cinta itu kalau cuma di lisan, komitmennya nggak ada Tapi kalau sudah sampai ke hati Yang nggak suka pun jadi suka Nggak suka ikan, makan ikan gak suka ayam makan ayam ISIS senang kucing jadi senang kucing diikutin jadi jadi mudah mengerjakan itu ada orang Arab berkata Quran surah ke-49 ayat ke-14 Quran surah al-hujurat ayat ke-14 ada Arab Badui datang ke Nabi dia mengatakan begini kuala Arabu amanna datang sekelompok Arab Badui berkata pada Rasulullah SAW kami telah beriman cuman di lisan belum sampai ke hati langsung jawaban turun dari Allah dikoreksi Kul lam tu'min. Katakan Muhammad pada orang-orang ini, kalian belum serius imannya. Walakin kulu aslamna. Tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam pertama kali mengucapkan kalimat iman di lisan. Ashhadu anla ilaha. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Man amanabillah baru di lisan. Belum selesai ayatnya. Walamaya duhulil imanu fi Sementara imannya belum masuk ke hati. Karena belum masuk ke hati, susah mengerjakan ketentuan Allah. Itu masalahnya. Jikalau kita sudah masuk ke hati imannya, mengerjakan apapun gampang, Bu. Pak bah, gampang. Bahkan Allah belum perintahkan, sudah ditunggu. Oh, asar jam berapa ya? Oh, masya Allah, jam 2.59. dari jam 2, udah siap-siap. Padahal asarnya masih satu jam lagi. Tuh. Ya, ada yang subuhnya itu kan jam 4 lewat 6. Ini jam 3 udah bangun, padahal subuh aja belum semuanya belum tapi kalau iman gak masuk ke hati cuma dilisan aja jangankan sebelum tiba waktu habis waktu pun gak kepikiran juga Allahu Akbar Allahu Akbar adhan dur bunyi oh, ada apaan tuh? subuh apa asar? oh subuh apa asar? turun. duwun udah bayangkan udah adhan masih, masih masih jawab juga baru adhan belum koma tenang aja tuh. khutbah jumat juga yang sangat penting jumatan Allahu Akbar Allahu Akbar Oi, bro Udah ada nih, terlambat kita Tenang aja, khutbah kan ada dua Khutbah <laughs> pertama aja belum Jadi anda bayangkan, nunggu khutbah terakhir ini rumus-rumus yang ringan untuk darurat Kadang-kadang dipakai dalam keadaan yang tidak penting Siapa uh, inna liutamu bih, liutamu bih, imam, makmum. Ya imam itu dijadikan untuk diikuti Kalau imam makmum enggak mampu mengejar bacaannya imam Maka kiraatul imam, bacaan imam sudah terwakili Mewakili bacaannya makmum Karena itu orang yang dapati imam sudah ruku segera ikut ruku nggak usah baca lagi tapi Allahu akbar Allah langsung ruku itu sudah setor di dikala anda rakaat pertama subuh kemudian mengejar imam sampai ke masjid tiba-tiba sudah ruku ikut ruku langsung Allahu akbar langsung ruku dan sudah mendapatkan rakaat ya makanya disebut ruku dapat rakaat dan jangan nambah lagi jangan terlampas oleh ya kecuali kalau imam i'tidal maka dianggap sudah kehilangan setorakaat maka tambah kemudian setorakaat lagi ya tapi jangan salah mengamalkan Allahuakbar Allahu akbar pernah masih azan tunggu imam rukuk aja mentang <tuk> <tuk> tungguin tunggu disuruh lumayan <tuk> paham ya ayo kalau imamnya masih di lisan imannya masih di lisan itu untuk amal soleh itu tidak mudah gitu. tidak mudah makanya yang pertama kata Allah mesti yakin tanpa ragu maka kalimat di dalam Qur'annya sebelum menyebut kata iman dibukalah kalimat yakin tanpa ragu kita <tuk> kitabul Dalil Siapa dina ayat 3 bil Iman Maka iman itu mesti yakin Karena itu kalau iman kita ingin mantap Yang pertama kali dilakukan mesti yakin dengan semua ketentuan Allah Jangan pernah ragu Jangan pernah ragu Kata Allah salat, yakin, pasti baik Kata Allah zakat, yakin Kata Allah warisan, dua banding satu yakin Kata Allah jilbab tuh perempuan Jilbab, perempuan yang jilbab Laki-laki jangan pakai jilbab Awas hati-hati nih, awas hati-hati, hati-hati. Kalau sudah perempuan berjilbab, ada yang pakai cadar, bagus. Laki-laki pakai celana, bagus. Sudah. Ya, yang bawa di atas mata kaki, alhamdulillah, pas mata kaki, bagus. Di bawah mata kaki, ayo pelan-pelan kemudian menyesuaikan dengan kondisinya. Sudah selesai. Eh, itu enggak usah diurusin lagi. Tapi kalau tertukar fungsinya, laki-laki yang pakai jilbab itu yang diurusin. Ya, perempuan pakai peci misalnya, itu yang dicek. Ya. Baik, jadi ini dalam kondisi-kondisi ini ayo kemudian kita kembali kepada ketentuan Allah kata Allah, perempuan berjilbab, ikuti berjilbab kan? laki-laki, ayo sholat, bangun sholat ya? ayo kemudian malam tahajud, tahajud sudah selesai, pokoknya kalau beriman enak hidupnya enak, di latihan yang pertama man'a man billah. kalau iman ingin kuat, maka rumus yang pertama, kerjakanlah semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan saya berikan rahasia, kalau bapak ibu bisa menjalani ini maka ringan semua ketentuan Allah baik ya eh? jadi sebetulnya. Enggak seserius. Ketentuan Allah itu cuma dua. Apa banyak? Siapa? Ya, itu fasia. Betul sekali. Ketentuan Allah itu cuma dua. Ada berapa? Dua. Kalau bukan perintah, pastilah nahi. If an, do it, leave it. Kerjakan, tinggalkan, gak banyak, Bu. Cuma berapa? Dua. Kalau gak kerjakan, tinggalkan. Maka kalau kita ingin kuat imannya, tinggal keluarkan apa perintah Allah, apa larangannya. Dan sederhana yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang, tinggalkan, itu aja komitmen. Tenang hidup kita, terus gak usah terlalu kreatif. Ya. Kalau kreatif, jadi lebih capek nantinya. Ya, makanya, di dalam Quran itu, ayat-ayat hukum, cuman 300 pak bayangkan 6236 ayat yang hukum tentang hukum itu ya cuma 300 karena Allah menginginkan kita nggak terlalu capek udah kamu sholat subuh dua aja jangan banyak-banyak, ya Allah kenapa subuh aja nggak empat sekalian kan baru bangun nah, baru bangun aja kamu susah <laughs> dua seterhana pokoknya sederhana lah kerjakan tinggalkan itu aja, ini yang dikerjakan ini tinggalkan, kata Allah ini kerjakan. salat kerjakan, puasa kerjakan Lisan baik, mata lihat yang baik. udah, yang ini tinggalkan, jangan mencuri, jangan dusta, jangan bohong, jangan ini, udah selesai, cuman kerjakan, tinggalkan, gampang ya diucapkan.